Oke, okay, makasih. Sebelumnya, singgawe, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis, singgawe. Halo, selamat siang, singgawe. Sekarang saya ada di KM Barcelona 5A, sama dengan Om Kudus, ada juga nakoda, nakoda KM Barca 5A. Ah. Nama Pak. Jetwin sama Tara Jetwin sama, sama Tara, tara. Om oh, Kudus, ini sementara apa ini Om Kudus? Bersih-bersih Oh, sementara bersih-bersih oh, ini Di kapal, para enak tidur Oh, bagi nyaman kapal cukup bagus ini dioper jadi sampai di pelabuhan kasih bersih, kasih bersih, bersih, kasih bersih semua ya iya, kasih bersih karena utamakan kebersihan utamakan kebersihan, kebersihan. Nah, supaya penumpang ya. wow supaya penumpang nyaman, nyaman enak, enak. enak sehat juga ya sehat. wow oke okay, guys sementara kali ini kita akan bahas tentang pelayanan kebersihan di KM Barcelona 5 tadi kita so berjalan dengan Om Kudus tadi so ada bagaimana para ABK membersihkan uh, kapal ya, ketika kapal itu sandar, nah sekarang kita akan uh, dengar seperti apa uh, yang akan disampaikan oleh Kep. Kep, itu setiap kapal datang itu Uh, itu seperti apa itu Oke, okay. untuk masalah kebersihan ini kan, apalagi ini kapal penumpang yang yeah. itu diperintahkan karena memang kebersihan itu penting ya. Setiap kapal uh, tiba di satu pelabuhan, pelabuhan akhir dari Manado, kalau berarti kan pelabuhan akhir. Yeah. Ya. Pelabuhan. Itu memang sudah jadi. Uh, Kewajibannya ya. ABK untuk membersihkan kapal supaya ketika kembali dari Beo ke Manado kapal sudah bersih, ya, bersih. semua ya, Untuk rutin ya? Rutin, memang setiap pelabuhan Setiap pelabuhan Bahwa ini adalah keharusan dan kewajiban bagaimana ABK dan manajemen itu uh, membersihkan untuk semuanya untuk? Untuk, pen, uh, untuk penumpang, untuk, untuk penumpang supaya mereka nyaman berangkat dengan pesona lima uh, supaya juga, ini juga untuk kesehatan kan? Ah, untuk kesehatan, kesehatan juga, juga. Ya. Jadi sampah itu ya, tetap diprioritaskan itu ada tempat, hmm. ada kantong, hmm. jadi setiap keberangkatan juga kita informasikan untuk uh, penumpang ataupun anak buah kapal, hmm. itu dilarang membuang sampah, sebarang, apalagi di laut. Oh apalagi di laut guys, itu, itu tidak, tidak diperbolehkan so, hmm. membuang sampah so, di laut. Sama. Jadi buang sampah, karena kita punya tong, -tong sampah ya. yang sudah disiapkan tahu, kita berapa titik, di satu, dua, tiga sampai keempat. Ya. Jadi tetap pemberitahuan selalu ada, selalu hmm. diingatkan untuk penumpang ataupun anak buah kapal. Hmm. Jadi sampah tidak sembaran dibuang, hmm. amat terlebih di, ke laut. Ke laut <tid ya. Tidak diperbolehkan sampah sampahnya di laut. Jadi guys, uh, KM Barcelona 5A juga sudah menerapkan bagaimana uh, soal sampah ya. ya sampah. Oh, tidak boleh dibuang ke laut. Nah kalau tidak boleh dibuang ke laut, di kantong-kantong sampah itu dibawa ke Oke, jadi kantong sampah itu kita e, bawa lagi ke Manado. Di Manado kita kan turunkan di pelabuhan itu nanti pihak pelindo yang ngangkut pakai e, mobil sampah mereka. Oh, jadi di, di sana sudah ada, ada uh, sudah, sudah ada tempat e, untuk bagaimana di Karena dibuang. kita kan bayar distribusinya, Pak. Setiap oh. sana kita bayar masalah sampah ini ada, ada khusus untuk pembayarannya. Di jadi, pelabuhan iya, Di pelabuhan Manado. Jadi sampah sudah masuk, termasuk dalam uh, dist uh, distribusi uh, ya, ya untuk, untuk biaya semuanya, iya, operasionalnya termasuk sampah ya. ya sampah. Berarti sampah sana Pelindo yang pelindo yang handle semua. Handle kan? semua. Ya ternyata guys itulah uh, siklus dari sampah yang sering kita lihat sampah-sampah uh, yang ada di kapal dan ternyata memang sudah disampaikan oleh Kep bahwa sampah itu dikelola secara ya. baik supaya uh, termasuk uh, tidak boleh tidak boleh dibuang Menilak, ke laut ya guys. Oke. Okay. Kep, terima kasih Kep atas Siap. penjelasan tentang kebersihan. Oh, Om Kudus sudah berkesi bersih apa ini Om Kudus sudah? Oh, ini sampah-sampah. Oh, ini kira sampah-sampah, sampah-sampah iya, iya. wow. oh, dari penumpang ini ya? Wow, kau ini usia ada baku bantu ini dong, Uci. Oh, yang baju baku bantu dan kau Oh, yang bapak jual ini baku ya. bantu guys, baku ya. Usia dari baku bantu ini dang. Kapal cukup bagus, nyaman, Wow, luar biasa ini kapal perambilan kapal terkeren. Ya. Hmm. Kapal bagus, ya. nyaman. Lebih... Ini kalau masih bersih lihat guys. Ini, ini wow. Ah ini ya. Oh, rupanya ini mamak, mamak banyak sekali. Coba baku bantu ini. Baru. Oh, iya. Abis bikin bersih begini, nah, kemersi, baru terampil dan pewangi Oh masih mau pel, Pele, ini iya, pewangi ini? Iya, Oh abis sesapu, iya, mau pel, masih kasus. mau pel. Iya, iya, Wow iya. Kalau dapet sampah, tentunya nak mau buang ke laut kang? Ya enggak Ini oh. boleh buang sampah ke laut Ini boleh buang sampah ke laut Di Manado semua sampah Oh di Manado, iya. nanti dibuang di Manado? Iya, tempat sampah Oh itu tempat sampah ya, sana ya? Iya, iya Itu ember-ember ijo itu kang? iya, iya. Wow Ya, usi sedang kerja bakti. Ramai sekali sekarang guys di eh dek berapa ini? Dek 2. Dek 2 ya. Sementara kasih bersih mama-mama penjual eh jajanan juga Sementara bantu-bantu Barcelona 5 selalu dihati. Wow, Barcelona Lima terlalu di baca. Depi ABK rama-rama ya? Rama-rama, kong, kong bapak ini eh, kapasitas apa ini? Bapak penumpang, penumpang pelanggan setia, pelanggan setia dari Valentin, Margaret, hingga di Barcelona. Barcelona, 5. Barcelona, Barcelona 2, Barcelona 3, sampai Barcelona, sampai Barcelona 5 Selalu di Barcelona. Oh begitu Barcelona eh. yang terbaik oh begitu, oke okay. kenyamanan, keramahan dari ABK so yang terbaik So yang terbaik wow. jadi tidak pernah berpindah ke lain hati? tidak hahaha oke, ini <tuk> termasuklah <tuk> ini Om Kudus Om Kudus ini sepengah tahun saya, ini orang paling ramah <tuk> paling murah senyum, eh oh, Om? Iya, iya. paling banyak fans-fans ini Tad? ini Om Kudus banyak fans ini wah oh, iya. wow. sama oh. kebaikan Pak Penumpang oh nah, begitu ya gitu. Turun <laughs> baik sama penumpang, penumpang juga akan baik. Penumpang. Iya, iya. Jadi, iya. Karena turun sistem mencari. Sistem mencari, mencari ya. Jadi buat tanam jasa apa penumpang. Berangkat um, jam berapa sebentar ini? Jam 12. Jam 12? Ay. Tujuan Melo. Milong. Tujuan Melo eh. Oh. Saya masih mau sapu ah, ini. Ah Kong, tante, tante jaga bawa saya sapu bagaimana ini? Bawa sapu supaya bersih di oh, oh, pasar. Bisa pencaharian lancar oh, masa? karena inilah tempat pencarian oh. kehidupan rumah tangga oh. kehidupan masyarakat oh, ya? sinilah tempat untuk pencarian oh. cari nafkah hidup mm -hmm. setiap hari setiap hari ini Tanta berjual di sini dan ya, ya, ya, berarti Tanta merasa memiliki juga ini kapal ini musti kasih inilah, bersih ya hmm. karena disinilah tempat rumah kami untuk, wow. untuk mencari kekiban. Tanta nama siapa? Andre Tamatoning. Andre Tamatoning. Asal dari mana, Tanta? Moronge. Moronge, berasal dari Kecamatan Moronge. Kecamatan mau desa apa di Moronge? Desa Moronge induk. Orang. Akung ah. ah, berarti dari pagi-pagi sudah so tembai di lumbang. Oh. Oh. Oh, dari pagi-pagi jam 5 itu. Oh, dari Seribu Babu. Iya ya. Jadi memang sudah so tembai jam lima dari sejak so so di pelabuhan lirung eh, oh, oh naik kenteraan. Oh, berarti langsung naik dari pada hmm. okay, okay, okay. kapal salibabu desa apa di salibabu dari babu. Dari dari oh di bawah ni salibabu baju berarti nanti pulang pulang sebentar lagi oh dari Beo. oke okay, uh. Oke okay, dan Makasih Usi yo